Ceren. Ekseng, ekseng, kamera, ekseng, kamera, kamera, minjo, kamera, tidak minjo, tidak minjo, oh minjo, pak kepada yang minjo, Bapak Kapolri dan Dan Kapolda dan Dan Bapak Kapolset dan Bapak Kapolres minjo, polisi PKI dijamin total, Ismail, minjo, minjo, minjo, minjo, minjo, betul minjo, minjo, minjo, dia itu kurang ajar caranya berbicara saat ada raya, dia itu tidak suka merayasa kasus, merayasa kasus. dia betul-betul saya bisa jamin bahwa dia itu polisi PKI Dia sendiri yang mau bicara, tidak nah, dikasih tidak orang bicara raya, mau caranya sendiri baru perbuatannya perbuatan PKI Tidak ada polisi begitu saya dapat, di Goa itu banyak sekali polisi PKI saya temukan ada M50, termasuk Ismail Kapolsi Sumbapu Jadi saya harap Bapak Kapolra, Kapolda Bapak Kapolri Bapak Kapolres Kalau saya mau dipertemukan Sama Ismail, bahwa dia kepolsi PKI Saya bisa tunjuk dia PKI Pak Saya bisa tunjuk Selain dia yang pertemukan, dia berteman Dia berteman sama-sama di PKI Tapi kalau mau dicerita kebenaran Makanya saya bilang sama Kapolres Kapolda, Kapolri, bahwa dia itu Polisi PKI Oke, saya bisa janji saya bisa buktikan ke pki banyak saksi. Oke, okay, sudah. Itu tadi kawan. Ya, salah seorang warga menyebut polisi PKI. Alasannya karena rekayasa kasus ini kalau saya melihat ini adalah salah satu bentuk kekesalan warga terhadap ya kinerja oknum aparat yang ada di wilayah itu namun Bapak ini juga harus bisa dibuktikan apa benar polisi di masuk itu sering merekayasa kasus ini harus dicek betul oleh institusi Polri Apakah benar ada rekaya kasus atau tidak? Caranya, ya panggil Bapak tadi itu. Untuk menjelaskan. Nah, kait masalah PKI juga saya belum tahu apakah seperti itu perbuatan PKI di masa lalu apa enggak. Yang jelas ini adalah bentuk kekesalan. Karena bagi saya saat ini PKI sudah tidak ada dan polisi tidak ada polisi PKI. Ya. Namun saya kaget kalau ada warga yang ngomong seperti ini berarti masyarakat ini sudah mungkin melihat sesuatu yang tidak pas kemudian harapan dia tidak masuk ya apalagi disebut ada sampai 50 orang polisi seperti ini di Somba Opu Kabupaten Goa nah ini semoga dari pihak polisi segera menangani ini karena kalau tidak ini akan menjadi bumerang Secara nasional, ya, di sini poinnya bagi saya tidak ada polisi PKI, tidak ada yang ada. Mungkin ya, oknum-oknum polisi yang bisa saja menyalahgunakan wewenangnya, seperti yang dikatakan Bapak tadi, rekayasa. Eh, cip, apa kasus lah, apa namanya itu tadi? Nah, ini harus betul-betul didalami permasalahan rakyat ini. Jangan sampai rakyat dibiarkan terus-menerus mengkritik kepolisian karena tidak ada jaminan hukum. Demikian kawan. Tetap semangat.